Halo guys, balik lagi sama kami New Beats bareng aku Dwi bakti Di momen tahun baru ini aku ucapin selamat tahun baru deh bagi kita semua. Semoga aja 2001 ini nggak ngeprank ya kayak 2020 Max Pro gitu. Hai. Tuh, tapi tunggu tunggu tunggu. Ini ada apa nih kok ada 3 HP di sini? Apa kita mau bikin giveaway? ya? Hmm, tentu saja tidak dong. AdSense aja belum jalan mau giveaway duit dari mana, bos? Sebenarnya kita akan melakukan penyujian pada tiap-tiap tiap-tiap HP untuk pengisian baterai. Jadi di sini ada satu power supply yang beroutput 5 volt dan maksimal pengukuran 2 A. Terus di sini ada 3 HP dengan SOC yang berbeda-beda pastinya dong. Ada Realme C2 dengan MediaTek, Samsung A50 dengan Exynos dan Xiaomi Redmi Note 5 dengan Snapdragon okelah okay langsung aja kita coba ya aplikasi menunjukkan arus yang masuk sekitar 910 mA, sementara di power supply itu sekitar 1,1 mA. Perhati ada selisih sekitar 200 mA. Arus yang masuk sekitar 1 A. Sementara di power supply sekitar 1,2 A lebih berarti selisihnya sama seperti di phasing tadi aplikasi menunjukkan arus yang yang masuk di, ant, di sekitar 600mA meskipun sering naik turun dan paru menunjukkan sekitar 700mA Sepertinya ada masalah dengan aplikasi kedua ini, padahal dalam keadaan charging, tapi sepertinya aplikasi tidak melakukan pengukuran. Coba kita lihat ke HP berikutnya. sama juga sepertinya, tidak melakukan pengukuran, apakah aplikasi ini rusak, oke oke kita coba ke hape ketiga ya gini sepertinya aplikasi ini hanya bekerja dengan SOC Snapdragon nih aplikasi banget ya dan hasilnya menghitungnya hampir benar-benar akurat. aplikasi ini menunjukkan 783 sampai 800 lebih dan ini hampir sama dengan ditunjukkan oleh power supply nya pada fase yang pertama dan fase yang kedua memiliki perbedaan aplikasi dengan box supply sekitar 180 mA kurang lebih Di HP yang ketiga, sedikit lebih banyak. Kadang sesuai, kadang tidak. Kayak perasaan kamu dan perasaan dia. Kadang sesuai, kadang tidak. kasihan Oke okay lah, demikian saya percobaan ini. lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada kamu yang mendengarkan video ini. Apabila video ini menarik Bisalah kamu like Dan kalau video ini berguna Bisa di share Siapa tahu ada teman-teman kamu yang pakai hp Yang tiga ini Oke terima kasih Jangan lupa Salam newbies